Hai hai hai Lautan yang luas memang belum semuanya tereksplorasi ya Dan masih banyak menyimpan rahasia di dalamnya Bahkan dibandingkan eksplorasi keluar angkasa Lautan yang ada di bumi masih begitu misterius Apalagi jika sering terdengar cerita tentang adanya makhluk-makhluk raksasa Atau monster laut yang mengerikan yang menghuni di bawah laut yang dalam Monster laut adalah makhluk laut yang berperilaku atau memiliki fisik yang tidak seperti biasanya. Jika melihat kondisinya, ada beberapa makhluk prasejarah yang paling besar, paling menakutkan, dan paling luar biasa yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Kehidupan di laut memang menyimpan banyak jenis hewan laut yang menakutkan sekaligus menakjubkan, loh. Sebut saja seperti hiu besar, paus biru, hingga kepiting laba-laba Jepang. Tanya itu hewan-hewan darat yang dianggap terbesar, terkuat, dan paling menyeramkan di zaman itu. Lain halnya dengan hewan-hewan laut yang tidak kalah besar dan kuatnya. Namun, apakah lautan pada masa silam dinilai mengerikan dan menakjubkan? layaknya dinosaurus di daratan, hiu paus. Taukah kalian sob, jika hiu paus dapat tumbuh hingga 61 kaki dan memiliki umur panjang antara 80 hingga 130 tahun? Hiu paus yang hidup terutama di dekat katulistiwa hanya memakan makhluk terkecil di lautan. Jadi manusia tidak perlu takut ya jika bertemu di lautan lepas. Dia dijuluki monster laut karena selain memiliki ukuran tubuh yang besar, cara mereka memakan mangsanya juga terbilang sangat ganas. Hiu paus cukup membuka mulutnya lebar-lebar, maka apapun yang ada di depannya bakal masuk ke perutnya. Bahkan kekuatan mulutnya ketika menghisap air, seperti angin topan, jadi sulit bagi ikan kecil untuk lolos. Hiu paus punya gigi yang sangat tajam, namun bukan untuk memakan mangsanya. Hiu putih besar Tidak ada monster laut yang berbahaya dibandingkan hiu putih besar dan banyak ditemukan di semua bagian lautan. Bobot hiu putih besar betina bisa mencapai berat hingga 5000 pon dan sampai jantan sekitar 4000 pon. Ya, hiu putih besar sendiri dapat berenang hingga 16 mil per jam dan kadang-kadang memangsa manusia loh. Meskipun termasuk karnivora, hiu putih besar memiliki pola makan yang sangat spesifik. Mereka memakan ikan lain tetapi hanya tuna, pari, dan hiu lainnya. Namun sebenarnya, mereka hanya fokus memangsa mamalia laut. Dan gak hanya itu, hiu putih besar juga diketahui menggigit dan menyerang satu sama lain untuk menunjukkan dominasi. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Gurita raksasa. Gurita raksasa banyak ditemukan di Pasifik dan memiliki berat hingga 600 pon serta ukuran yang mencapai 30 kaki. Mereka memiliki kepala besar yang biasanya berwarna coklat kemerahan serta memiliki sel pigmen warna khusus di kulit untuk membantu mengubah warna dan tekstur. Kemampuan ini membuat mereka dapat berbaur dengan latskap laut yang paling rumit, hal itulah yang membuat mereka menjadi pemburu nokturnal yang handal, dan biasanya mereka memakan udang, lobster, kerang, dan ikan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah mereka terkadang memakan hiu dan burung. Selain itu, mereka juga memiliki paru tajam yang bisa menusuk daging dan mencabik-cabik masanya Dan gak hanya itu, mereka juga dikenal sebagai satwa yang pintar. Hiu Magalodon. Dalam sejarah satwa laut di dunia, Magalodon merupakan predator terbesar yang pernah ada loh, dan tentu saja berukuran paling besar di antara hiu. Rasase ini pertama kali muncul sekitar 15,9 juta tahun yang lalu. Sebagai keturunan hiu, diperkirakan telah punah pada 2,6 juta tahun yang lalu, atau sama saat manusia pertama ada di bumi. Diperkirakan Megalodon memiliki ukuran lebih dari 15 meter dan panjangnya mencapai 60 kaki, serta beratnya sendiri lebih dari 50 ton loh. Selain itu, Megalodon juga merupakan jenis hewan dalam sejarah yang memiliki kekuatan gigitan terkuat dari yang lain dengan gigi 6 inci yang bergerigi. Megalodon juga menjadi predator aktif sebagaimana yang dibuktikan dengan ditemukannya tulang ikan paus dan lumba-lumba yang tersebar di sepanjang pantai di dunia Sob, Megalodon sendiri dapat mengonsumsi hewan-hewan yang ada di laut loh hingga mencapai satu ton makanan setiap harinya Kepunahan Megalodon ini juga diyakini sebagai penyebab paus sekarang dapat mencapai ukuran yang luar biasa Titanoboa Tidak sedikit orang yang beranggapan jika ular anaconda merupakan ular terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Namun, ternyata ada ular yang lebih besar lagi dari anaconda loh. Yaitu ular legendaris Titanoboa yang merupakan hewan reptil besar dan kuat. Spesies prasejarah diperkirakan memiliki berat lebih dari 1,3 ton. Ini hampir 30 kali lebih berat dari anaconda, spesies ular terbesar yang hidup saat ini. Dengan demikian, Titanoboa bukan hanya ular terbesar dalam sejarah, tetapi juga vertebrata terbesar yang bisa hidup di daratan dan lautan setelah kematian dinosaurus. Titanoboa dapat dengan mudah memangsa kura-kura dan buaya purba yang tinggal di satu habitat yang sama dengan dirinya. Para ilmuwan bahkan percaya kalau Titanoboa bisa mencapai ukuran yang sangat besar karena habitatnya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Itulah beberapa macam monster terbesar di lautan. Namun sayangnya, mereka adalah hewan-hewan laut yang saat ini telah punah. Dan ada juga yang hampir punah. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.